halo sahabat zodiak 88 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang zodiak yang akan sukses serta keuangannya akan meningkat drastis dalam waktu dekat ini namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya tentu khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak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 Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang akan sukses serta keuangannya akan meningkat drastis di dalam waktu dekat ini. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang akan sukses serta keuangan meningkat di dalam waktu dekat ini dan pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang akan sukses serta keuangan akan meningkat di dalam waktu dekat ini. Jika support energi sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kesimpulan ataupun punya perbhasa zodiak yang akan sukses di dalam waktu dekat ini dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan Ini saja kita membuka dan membacakannya tuh yang pertama adalah Ten of Cup ataupun 10 piala untuk sedek yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana digambarkan di sini seorang Scorpio akan berhasil sukses serta keuangannya akan meningkat di dalam waktu dekat ini di sini digambarkan Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Scorpio Di dalam kategori hubungan asmara Yang dimana sini dikategorikan Seorang Scorpio berhasil membangun keluarga yang bahagia Yang harmonis, yang romantis Serta yang diimpikan oleh Scorpio sendiri Dan di disini juga Seorang Scorpio akan selalu didukung Dimotivasi oleh pasangan Dan disini seorang Scorpio mempunyai tujuan Untuk mendapatkan kebahagiaan sebuah pasangan Mendapatkan kebahagiaan keluarga Yang dimana disini Seorang Scorpio akan sukses dan keuangan akan meningkat di dalam waktu dekat ini. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan berbuah manis di dalam waktu dekat ini. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umum, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio akan berhasil sukses. Yang dimana di sini kesuksesannya itu di dalam membangun hubungan yang lebih bahagia, lebih romantis. Yang dimana di sini juga tercipta keharmonisan di dalam hubungan asmara, dan di sini juga seorang Scorpio akan selalu didukung oleh pasangan orang-orang terdekat yang dimana di sini. Keuangan seorang Scorpio akan meningkat drastis di dalam waktu dekat ini, dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Tower secara umumnya The Tower itu diartikan siklus yang mendadak perubahan di dalam kehidupan perubahan yang mendadak dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan siklus kehidupan akan dirasakan oleh seorang Scorpio yang dimana disini seorang Scorpio akan berhasil membangun hubungan asmara yang lebih romantis lebih bahagia bersama pasangan yang dimana disini seorang Scorpio akan didukung dimotivasi oleh seorang pasangan di dalam setiap usaha yang dimana akan berdampak positif kepada keuangannya yang akan meningkat drastis di dalam waktu dekat ini dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah five of one ataupun lima tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan berhasil sukses dan keuangannya akan meningkat drastis di dalam waktu dekat ini. Di sini juga digambarkan bahwasannya kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Gemini yaitu di dalam kategori karir pekerjaan yang di mana di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan serta finansialnya lebih bagus lagi. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Gemini akan melakukan kerjasama dengan orang lain yang berbuah manis kepada keuangan kehidupan di dalam waktu dekat ini. Dan untuk sebuah energinya adalah phase of soul. Secara umumnya phase of soul diterapkan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang gemini akan berhasil sukses di dalam waktu dekat ini, yang dimana di sini di dalam kategori karier pekerjaan, di sini juga seorang gemini mampu bekerja sama dengan orang lain yang mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana sini selalu didukung dimotivasi oleh anak dan disini seorang Gemini mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan keluarga Gemini sendiri dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat drastis di dalam waktu dekat ini jika kartu ditawar kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan siklus kehidupan perubahan di dalam kehidupan akan dirasakan oleh seorang Gemini di dalam Waktu dekat ini yang di sini kesuksesan akan ia dapatkan dalam kategori kaya pekerjaan yang mendekat keuangan berdampak positif kepada keuangan dengan hasil kerjasama dengan orang lain yang mempunyai tujuan membahagiakan seorang anak membahagiakan keluarga serta di sini seorang gemini mendapatkan dukungan doa dan motivasi dari seorang anak gemini sendiri. Dan yang tersedik. yang ketiga adalah ten of one ataupun 10 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius yang di mana di sini digambarkan seorang Sagittarius akan sukses serta berhasil meningkatkan keuangan di dalam waktu dekat ini. Di sini digambarkan seorang Sagittarius akan sukses dalam kategori karier pekerjaan yang di mana di sini digambarkan seorang Sagittarius ada di dalam dua prediksi. Yang pertama karena pekerjaannya ia bangun dengan cara ide tanpa bergantung kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada keuangan yang mendoktor finansial lebih bagus lagi dan prediksi yang kedua di sini seorang sagittarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan untuk menaiki jabatan di dalam waktu dekat ini yang membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangannya sendiri dan untuk sebuah energinya adalah kenaik offshore Cara umumnya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 puluh tahun, seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri, dan di sini menggambarkan seorang sagitarius akan sukses dalam kategori karir pekerjaan, yang dimana di sini ada dua prediksi: yang pertama, oh. Sagittarius akan berhasil. Bekerja dengan ide cara sendiri yang mendongkrak keuangan kehidupan serta di sini suara harus mendapatkan tawaran pekerjaan untuk menaiki jabatan yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada finansial yang didukung didoakan oleh pasangan serta di sini kenaik opsi merupakan rekan dengan kerjasama Sagittarius yang selalu memotivasi Sagittarius agar lebih bangkit lagi dan jika kartu sudah kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Siklus perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Sagittarius dalam waktu dekat ini yang dimana sini akan terjadi perubahan kehidupan, peningkatan kehidupan, peningkatan keuangan, peningkatan kader, kesuksesan dalam kehidupan yang didukung penuh oleh pasangan, dimotivasi oleh rekan-rekan kerja seorang Sagittarius sendiri. Dan untuk jodoh yang keempat adalah 8 ataupun 8 pedang. Untuk sudut yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo akan sukses dan keuangannya akan meningkat di dalam waktu dekat ini. Di sini juga menggambarkan bahwasanya seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah, yang tidak kenal lelah di dalam bekerja yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri yang di sini juga menggambarkan bahwasanya seorang Virgo akan mendapatkan kesuksesan di dalam menata kehidupan, menata kesehatan, mengkontrol kesehatan yang dimana di sini akan membuat seorang Virgo fokus di dalam bekerja yang akan mendongkrak keuangan serta di sini keuangannya akan meningkat dan untuk support energinya adalah kenaik one Secara umumnya kenaikan ofan itu diartikan seseorang yang usianya juga 30 tahun seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan berhasil sukses dalam kategori menata kembali kehidupan, menata kesehatan, yang dimana di sini membuat seorang Virgo akan fokus dalam bekerja, akan disiplin dalam bekerja, yang membuat keuangan finansial akan lebih bagus lagi, yang didukung penuh oleh pasangan, orang-orang terdekat serta di sini keluarga seorang Virgo juga akan mendoakan seorang Virgo agar lebih bagus lagi di dalam waktu dekat ini dan jika kita ketawa kita gabungkan dengan zodek yang keempat di sini menggambarkan siklus perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Virgo di dalam waktu dekat ini yaitu sukses dalam menangkap kehidupan kesehatan yang berdampak positif kepada keuangan finansial serta kehidupan Virgo sendiri yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terlekat Virgo sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodek yang akan berhasil sukses dan keuangan yang akan meningkat drastis dalam waktu dekat ini adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua Gemini, yang ketiga Sagittarius, dan yang keempat adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang akan sukses serta keuangan yang akan meningkat dalam waktu dekat ini. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar orang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.